Ah. Sampai sampai enggak sih, Ban? Tadi habis kita habis dari uh, Kawah mana, Ban? Kawah kawasan Udah bawa telur sih pengen rebus telur di sana ternyata nggak boleh kan karena harus dampingin sama warga lokal dan yang sudah berpengalaman di sana takutnya kalau kecebur kita. Jadi kita nggak bisa karena kita kebagian tadi di sana. Jadi masih sepi. Kita nggak jadi harapan aja. dan lari kesini buat makan mie ongklo. Mas, boleh minta menu Mas. Ini yang spesial di sini apa Mas? Mie ongklo ya Mas? Iya. Mie ongklo apa Mas? Kambing, ayam, kambing. Oh gitu, mie ongklo itu beda sama mie-mie lain itu kenapa Mas? Karena itu makanan khas sini. Nah, terus bumbunya apa, kuahnya apa gitu? Dumbunya kental. Bumbunya belacanaw, Jawa Kelang. sama, Oduh. ada ebi. ada oh bi oh. Ebi, ebi. Ebi, ebi udang ebi. itu ya. Ebi. Jadi ini bumbunya dari ini ongklok ini sendiri itu kental guys ya? beda ebi. sama mie, mie mie yang lain mie rebus yang lain itu jadi uh, pasti enak banget. Sudah mati. Ayo kita coba yuk. Ih, ini aku pesennya yang mie ongklok sapi. Udah Belum. Belum. Nih kelamaan di Itali itu makanya kayak gini. Udah naf, udah banget. Enak banget, banget enak banget. Kenilnya juga kenyataan enak sederhana tapi enak Hai semuanya jadi hari ini aku bakalan ke Savana. sekarang udah nyampe di basecampnya aku bakalan registrasi dulu beli tiket yuk Agi Pak. Iya, pasti ya. mau beli tiketnya dua, ya? Oke, okay. ini per hmm. orang per tiket tujuh setengah. Tujuh ribu empati, dua lima belas ribu, ya? Oke, okay. oh belum, ya? Belum, Pak. Iya, nah, apa -apa. makasih. Jadi, tiketnya udah di tangan aku. Kita udah bisa langsung cus dua lima belas ribu aja. Let's go! Plastik. yuk ikutin terus wow oh my god so pretty, bagus banget pemandangannya Ya ampun, saking excitednya aku lupa cerita ke kalian Jadi setelah tadi perjalanan naik turun Lumayan capek, trekking lumayan tinggi Akhirnya sampai juga di sini, dibalas dengan pemandangan yang super cantik Dan ini tuh masih asri banget Parah sih Wih! Sampai lagi di bawah, capek banget, tapi bener-bener worth it. Karena bener benar asik, seru pemandangannya, bagus. Dan sekarang kayak yang tadi aku bilang, aku bakal main di ladang. Ikutin terus, yuk! Okay. ketemu lagi di petualangan dan keseruan Omri jalan-jalan dari makan kuliner bareng opan juga. Di sini, di lain waktu siap. Aku udah sampai di ladang dan hari ini bakalan main sama petani. Langsung aja ikutin terus. Jadi aku hari ini udah sama Pak. Ya. Pak siapa namanya? Nuriono. Pak Nuriono. Oke. Jadi Pak Nuriono ini petani di Dieng, ya. Betul, Pak? Iya. Oke. Kalau ini, ini tuh kebun apa sih Pak? Boleh ceritain nggak? Kentang. Lata itu kebun kentang. Ada musim tertentu nggak Pak? Kalau untuk menanam kentang gitu? kalau hujan mm -hmm. mm -hmm. nggak rutin nanti kalau ngobat itu kalau nggak rutin nanti kentangnya nggak baik oh baik-baik siap-siap kalau yang sini apa pak? sama? iya oh, sama oh ini oh, jadi segini ini kentang semua? Ini kentang, semua ini. kentang semua ini baru oh yang ini baru ya. baru ditanam Tantang. jadi bisa ada bedanya ya kalau misalnya satu bulan tuh udah kira-kira se se apa sih namanya semata kaki lah ya iya iya, satu satu bulan satu mata kaki oh gitu Kalo yang di sebelah sana apa pak sama nggak ya, sama sama hmm. kerdang semua jadi ini bedanya sama ini sana yang ini udah tumbuh ya pak ya, ya, ya. udah berapa bulan ya, ya, ya. ini kok yang ini sama ini beda pak ya, ya, ya. hmm eh, eh berapa bulan pak delapan hari Oh, masih delapan hari.